UNA, pelajaran olah nafas. Pak Jarod, bisa enggak sih saya itu berolah nafas tanpa kesemutan, mukanya gering gitu kok saya rasa enggak nyaman ada rasa was-was. Bisa, ya dengan cara yang pertama, mengembalikan ritme lebih pelan. Jadi kan diajarkan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, gitu ya emang itu dengan cepat saturasi 100. Tapi rupanya saturasi 100 itu ya ada gejala ya sebenarnya tapi gejala dari saturasi 100% itu nggak masalah kan tidak ada dampak jelek dari saturasi 100%, Karena oksigen ditangkap sama paru-paru, dihemoglobin, diedarkan ke seluruh tubuh, gitu ya, dan tubuh yang nggak pernah dapat oksigen yang cukup atau sel-sel yang mungkin mau mati, kering, sekarat, mendapat oksigen, karena oksigen itu kehidupan, nafas itu kehidupan, sehingga ada gejala seperti itu. Biasanya, gejala-gejala itu pada tempat-tempat areal yang bermasalah, misalnya pernah operasi tangan, maka dalam jalur itu yang gering-gering gitu ya, nanti pernah vertigo. Gitu ya, kadang mulai dari telinga. Karena orang itu kalau vertigo, sebelum bunyi telinganya, bahkan ada yang kalau parah sekali, bahkan bisa mendekati tuli. Gitu ya, karena gangguan di telinganya nanti, telinganya greng-greng gitu ya. Pak, apa saya ada sakit? Berarti kalau saya jari, kaki, atau pipi greng-greng ya, sakit itu kadang kan sudah parah ya. Sebelum sakit itu kan kadang pembuluh-pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil itu sudah sebenarnya kayak enggak teraliri darah atau oksigen dengan baik. Nah, dengan olah nafas ini maka teraliri selain kesemutan kan jantungnya berdebar-debar seperti orang apa namanya olahraga karena tubuh ini cerdas ketika tubuh butuh energi dan untuk membakar gula menjadi energi glikolisis dibutuhkan oksigen maka oksigen yang banyak disebarkan tapi ini kan karena tubuh kita ada oksigen. Jadi berdebar-debar bukan karena marah, ngamuk ya, olahraga berlebihan, tapi tetap ada batasnya yang nanti saya akan jawab juga. Nah, sekarang soal soal keringen dulu. Maka kalau misalnya ada rasa was-was walaupun saya katakan itu nggak masalah kalau yang soal keringingen, tapi bisa juga dikendorkan ritmenya. Jadi bukan itu, ya lebih pelan aja. karena kalau kuat gitu, selain juga sekitar hidung bisa panas, itu boleh dikendorkan. Nah, tapi nanti manfaatnya berkurang enggak? Nah, awalnya diajarkan dengan yang kuat gitu karena ya, Bapak Ibu bisa ngelihat kan saya ini belajar dari Wim Hof ya, kecuali besok minggu depan kita belajar dari Dr. John kabat sin dan Baiteko Rusia. Dikombinasi atau lebih sem itu sama ya, tapi saya belajar dari John kabat sin Metode nafasnya beda lagi. Nah, kalau anda masuk ke Instagramnya Wim Hof atau YouTube, ya di sana juga ada juga program. Kalau mau ikut kelas bergabung gitu, klik, bayarnya ratusan dolar. Apa, <laughs> nah, Jarot aja gratis gitu ya. Nah, itu ya. Itu Wim Hof juga kalau bernapas, <tuh>, itu lepas mulut gitu ya, beda dengan Baiteko. Nah, maka dipelankan. Kalau Bapak Ibu sudah latihan olah nafas yang metode dasar atau imun duster atau anti covid yang 200 kali itu dan bisa 100 kali, bisa 200 kali bahkan, maka nanti naik saturasi 100 itu makin cepat bahkan dengan pelan. Dengan pelan begitu 20 kali, 25 kali lihat saturasi 100 ya. Dan tidak perlu gelisah, loh Pak kok turun lagi. <laughs> nah, itu justru membuktikan bahwa olah nafas ini sangat efektif menaikkan. Saya pernah paru-paru sering ceritakan saturasi 95, 96, 95, 96. Habis olah nafas, susah payah 100, turun lagi. Tapi menarik, karena saya sudah 4 bulan juga, saya belum lama-lama banget ya. Kalau pola hidup sehat, dalam arti dietnya, makannya, olahraganya, sudah 20 tahun, eh, 15, 2009, tiga 13 tahun ya, dan sempat beberapa tahun lepas obat, regenerasi sel, umur biologis makin muda, itu sudah cukup lama, hampir 11-12 tahun. Nah, kalau olah nafas ini masih baru. Maka, walaupun turun lagi, turunnya enggak sembilan lima setelah sebulan, dua bulan cukup lama juga ya enggak bisa gak bisa cepat. Ya. Kalau awalnya udah 98, ya udah bagus gitu ya. Enggak apa-apa, tetap olah nafas dibutuhkan ya. Nah, eh, maka nanti kalau toh turun lagi itu enggak 94, empat, enggak sembilan atau 96, seperti dulu-dulu gitu ya. Di sembilan tujuh, dulu saya sembilan nah, lima, itu maka nanti nafasnya mau lebih lembut. Tidak masalah yang pasti olah nafas lebih lembut itu bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan tidak rasa kesemutan ya